para ahli mencoba menggambarkan lokasi perkemahan bangsa Israel di dekat Pihaherot yang menghadap ke arah Baal-Shephon. Nah, tiga tempat ini kalau kita perhatikan, di ya dalam bahasa Ibrani Pihaherot secara harfiah artinya mulut gua atau mulut lubang. Nah, ini menggambarkan keadaan wilayah itu. Para ahli menemukan bahwa di Pihaherot ini terdapat sumber-sumber mata air yang biasanya dipakai